Nah, Sebelum aku nonton aku filmnya, aku. jangan lupa klik subscribe and komen. Oh, rumahnya berantakan banget. Ayo, bantu kita pesan. Banyak satu lagi, bantu pesan. Kemana harus busanya. Oke, okay, betul. Sekarang kita tumpah. Aksesorisnya supaya... Kuning. Kuning. Oke. Okay. Hijau. Hijau. Oke. Okay. Warna. Um, uh, ungu. Mantap. Warna. Biru, -biru muda. muda. Iya, betul. Di Warna. Merah muda. Merah. merah, merah muda, merah muda, hijau. kuning sama mana? biru dan selesai harap kita selanjutnya seri kita cari di atas kuning. iya betul mana lagi Oke. Iya, satu lagi di mana? Anggap. Sekarang mari kita tempelkan lilinnya. Supaya dia, warna kuning. Warna kuning. Lanjut warna. warna merah. Tambah lagi. Warna merah muda. Kuning. Warna biru dan terakhir, warna hijau. dan warna hijau. Selesai. Oke, adik-adik selesai sudah. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Ingat jangan lupa klik subscribe, like, and comment. Terima kasih.